<tuh> <tuh> Ini penting sangat ulaturakan Mulane nak awal cerita Nabi Sulaiman perkorong itu, Nabi Dawud, iku lueh ringan. Mulane Nabi Wangerono itu eh, agomo mesti Ahwan wa Aisar itu lueh ringan. Tinimbang, uang terjebak diskusi, Tuhan itu lagu atau Tuhan itu asal-usulnya gimana? Wah, semalara karu-karu, orangnya stres, gak jiridhani Allah Dan itu Nabi mengancam Tafakkaru filkhawti walata wa tafakkaru filkhawali Daui Nabi fatah liku, pasti kamu, Wong mikir dari Allah ini pasti mulai kulau ronjil dengan mendbakasannya marung nyate BBKB kulau orang dilapuri umat bulet ada ahwan baik, ya? jadi lebih ringan tinimbang bakas Tuhan paham gini Hada ahwan baik, jadi makom kulau yang nggak berperlu kuat ada ahwan baik, jadi makom kulau terus pola duran makom kulau, le sakingnya ini ya oleh, nggak no risau ya oleh, nggak risor, nah, orang malah ceplok. Orang-orang seng -orang nampani. <laughs> Malah ini ulama-ulama seneng ngomong ringan. Kau sering di wadon santri, misalnya Radiana, Neta <tipun> okay, yeah. apa, ngapun terus kau berdatang itu muntelung dino kau ratu. Jadi allah ini ku jateng ora hiso diri kau. Kau jadi tentang swargur roh allah. Ini ku persisis putih kau. Jadi uskai stres sama neta apa mo. Tidak apa bareng opin. Bon guys, dijuet banten tak sama ini haram itu nambah gue nyarut. Gue jajannya ya. Nyaur wajib kok malah saran. Lah termasuk wajib ninggalo pikiran niku ngono. Roh kok roho wajibe nyaur oleh bakas Allah Tapi terus Tapi dipikir. Marine konter, biar ketemu. Murah, nanti saya ki. Oh, wajib, loti tv ini tron. Nah, saya ki, marah kayak wah, tak belah. ya. tapi tarap ku takon lalai. No, no malam. Murah, nanti saya ini lagi sering jam setuju, jam sulah jam Anteng dalam gitu, TV vs. jam? kadang orang menetak ganti jangan, tapi sering dia mau cukup, sembuh jelas, putih tipe batin, kayak orang ngompi, butuh aku ngelawan setan, takut si ngora-ora tadi, es, kadang ketemu, tuh kadang ketemu sokos, agak ceklele ngompi, kadang ya orang bekas tau, coba, eh butuh aku ngelalaiin no pertanyaan, pertanyaan itu no. setan, makanya Dewi Nabi noten. jika pertanyaan itu sudah sampai pada anda, nanti nanti fanta hibeh, aku jule. Layra noce bakas, yo bakasi ya, tinggal lega weni tauko kura kura musti kada weni dia takai weni, mesti kura musti agak. enakai weni, entai disetan kapo kita tinggal lega weni. Mertorei so nganto lah, cari cari so nganto kura musti suwi oleh entai weni apa? Setan apek, merkobai akan was wasi, sampe kulaau, zupi robbin das. Set nai wong wete uce ringan paling fender kisopo, set nai paling banter kisopo korupsi tapi nak nakfektanya setan ku la'udhu bi rabbil malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khanas alladhi waswisu visu visu nas bidal jinnah durin nas ku setan nakus mitnah kuwe tak kok pengiran eksistensi ini biar ntek lho reba ntek ntek dunia akhirat mulanya ngetikannya senawi banten Allah nyifati dhati surat falak itu mau sitok Kul a'udhu birok bil falak mau disifati birok bil falak min syarrimah jadi aku nolak santet, nolak sihirnya cukup dengan satu sifatnya Allah birok bil falak tapi untuk menghilangkan was was setan, Allah menyebut sifatnya tiga beruntun Iku nunjuk, nonak fitnah was-was lebih dah. Satkul a-udu birobin nas, malikin nas, nas. Allah menyebut sifatnya sampai tiga kali untuk menghadapi min sharil was-was itu. Kita umi ke nabi, ngurata, kita pelenen. Min sarimahola kan banyak santet sihir. Iku Allah menyifati dirinya satu sifat, min birobil falak Kemarin mau cukup satu senjata birobin tapi penyakit waswas, -was, Allah menyebut tiga Sifat yaitu birobinas, satu sifat kan robinas, malikin nas dua Maliki sifat ilahin nas untuk menghadapi min was waswas, berarti menunjuk penyakit was, -was itu das, sampai Allah menyebut tiga sifat. Ibu ngegigani sendawawi dan semua ulama tafsir. Saya kira tangan tak kira seks yang luwi ringan tinggal delok. Tapi cukup terusan mau gue ngambil sekali ya oh, lepasannya ini. Oh, kurang dah mau begitu. Berkarang saya ngelihat aku enggak ke. Kan. Titi, Vios, CTE, SDCV, nanti Aswaja. Nanti SBC langgam Jawa. <laughs> Barang kok simpan tak baru lah. Ini kesiden buat baru. Ikin ngenang di siang. Bu Tolu Aliunoi. Kadang-kadang gue loh lah, gue kepikiran sing tak kau punan. Jimben, gue senatan suarko. Jadi pengiranu, gila kaifin, walang sisoli, ka iso tipe yang karo. Terus narono, sibuti keserupan aja. Kata kau, ditue. Gua ternyata, farnok yang sampel. Heeh, kata itu, Jackson yang sangat giat. Per Jackson sih, takut nih. Tapi barang sering jajan sesuai kebutuhannya jajan. Alhamdulillah, saya pikok. Gue semolek sama nih, <laughs> kenapa? Karena memang gak di-fidik, Alhamdulillah sering, sering banget, itu salah tau takal <tik> <tik> Malah balbintang <dengan> senetron lagi <tik> Tapi aku luwek ahwan, waisar Tak jamin aku luwek ahwan, waisar Jadi kuduro, itu, itu siri ini kena apa? Apa nyeritanya Nabi Sulaiman, nyeritanya buju-buju, nyeritanya belgis Iwa bapaknya bap pelumas dan wang urang bakas Op mun ngandur kula nak ben slamet mun ngandur kula poe iku wes wis ra sabuk jero-jero poe ngono ora eta apa perkira pas subhana man mongko ngucap cita-cita doa kang ora ono ntek iku wujud lidawa mungki maring abadi ne kerajaane Allah Sulaiman sing mati pir mati sing ora mati sing abadi namung kerajaane apa fasubhana man kang doa lidawa mino Subhanallah wa bihamdihi di wa di wa di wa wa di wa wa di wa di wa di wa di wa di wa wa wa wa wa wa wa wa Subhan wa bi hamdihi adeta hoc ul bul bul bul bul bul bul bul bul wa bul bul